Halo semuanya, kalian balik lagi ke channel aku. How are you guys? Udah masuk bulan Desember, gimana nih kabarnya kalian semua? Udah di penghujung tahun, apakah resolusi kalian tahun ini udah tercapai? Atau resolusi tahun ini masih masuk lagi ke resolusi tahun depan? <laughs> Seperti biasa ya, hari ini gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan di video kali ini gue udah siapin 5 video penampakan hantu Meksiko yang paling menyeramkan. Kita udah sampai ke part 3, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah. Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Buci. Seperti biasa ya, gua selalu memulai episode hormat dengan sebuah video yang super duper creepy. So, ada sebuah video dari TikTok yang mendadak viral karena keanehannya sekarang nggak usah gue jelasin panjang lebar perhatiin video yang ini baik-baik. di -baik. di sini di pintu lemari meja tv itu ada sebuah tangan berukuran kecil yang tiba-tiba muncul. tapi pas tiktokers ini mendekat dan ngebuka pintu lemari itu, di situ sama sekali nggak ada apa-apa. Tapi video ini ternyata bukan satu-satunya video doi, guys. Masih ada yang lebih creepy. Kali ini tiktokers itu coba buat ngebuka pintu lemari pakaian yang ada di dalam kamarnya. Dan tiba-tiba ada kepala anak kecil yang kayak muncul dan kelihatan jelas di balik daun pintu lemari itu. Tapi sekali lagi, ya, pas pintu lemari itu dibuka, disitu sama sekali nggak ada apa-apa. Jujur, gue sama sekali nggak ngerti ini video real atau video settingan, karena kalau gue ngelihat, ya kayak video yang bener-bener real aja gitu, nggak ada yang kelihatan aneh. Tapi kalau penampakan yang tadi itu ada penampakan yang real. Apa emang semudah itu untuk menduplikasi kejadian-kejadian yang sama berkali-kali, atau kemungkinan yang lain? Mungkin aja doi itu punya kemampuan editing video yang super jago. Doi bisa memanipulasi video jadi kelihatan care banget. Gimana menurut kalian? Gosen terdiri dari Meksiko bernama El Ternyata. Coba buat masuk ke sebuah gedung kosong yang konon menurut warga di sekitar situ sangat angker. Doi sama sekali nggak tahu sejarah tentang gedung itu, tapi yang pasti gedung itu udah kosong lama banget dan ditinggalin gitu aja sama pemiliknya. Doi masuk dan muter-muter di setiap ruangan yang ada di rumah itu, dan beberapa kali Doy itu ngedengar ada suara-suara yang sumbernya itu nggak jelas dari mana. Tapi Doy itu sama sekali nggak takut dan tetap lanjut buat explore di dalam rumah itu. Sampai tiba-tiba pas naik ke lantai dua. Yo ngelihat ada sebuah kejadian yang super creepy. No mames, que fue así. Que pedo, que pedo, que pedo, que pedo. Que pedo. No mames, no mames. La carriola, la carriola, la carriola, la carriola, la carriona, la carriola, la carriola, la carriola, se No seas la no seas carriola, se carriola, la carriola, la Amigos, la vieron? Se movio. Ada sebuah baby walker yang tiba-tiba bisa bergerak sendiri berkali-kali. Doi kaget banget dan shock sama kejadian yang barusan terjadi di depan matanya Padahal baby walker itu sama sekali nggak mungkin bisa gerak sendiri kayak di video yang tadi Selain karena baby walker itu posisinya ada di dalam ruangan dan sama sekali nggak ada angin Kalian bisa lihat sendiri di ruangan itu sama sekali nggak ada orang lain selain youtuber ini Abis Doi ngalamin kejadian yang tadi Doi mulai merinding dan gak lama kemudian Doi udah mulai nggak kuat dan cabut keluar dari rumah itu Layorona Baru-baru ini ada sebuah video di TikTok yang mendadak viral Dimana di video itu ada sebuah penampakan yang diklaim ada penampakan hantu Layorona Layorona adalah sosok hantu wanita yang terus menangis dan bersedih karena meratapi kehilangan dua anaknya Bahkan saking terkenalnya sosok hantu Layorona di Meksiko ini Sosok itu diangkat jadi sebuah film The Curse of Layorona Nah TikTokers ini cerita kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang petugas security yang bekerja di tempat ibunya, ngedengar ada suara-suara aneh pas Doi lagi jaga malam hari. Dan pas Doi coba buat cari sumber suara itu, Doi shock banget karena ngeliat sosok ini. Ada sosok berwarna putih yang berdiri di tengah jalan dan juga kedengaran jelas ada suara-suara creepy kayak seorang wanita yang sedang menangis. Sosoknya itu kalau gua perhatiin juga kelihatan kayak gerak-gerak di kejauhan. Tapi emang sosoknya itu nggak kelihatan terlalu jelas karena kualitas videonya yang kentang. So, apakah benar sosok yang tadi itu adalah sosok penampakan hantu layorona yang asli atau jangan-jangan yang tadi itu cuma video hoax aja? Wow. So, di video yang berikutnya ini gue pengen ajak kalian buat diskusi. Ada sebuah video di TikTok yang tiba-tiba tuh viral banget. Bahkan video ini udah ditonton hampir 30 juta kali. So, pastinya di video ini ada sesuatu yang bikin orang yang nonton video ini buat nge-share. Jadi videonya itu banyak banget yang nonton. Video ini direkam oleh seorang cucu yang lagi nginep di rumah kakek buyutnya di Meksiko. Dan pas malam hari tiba-tiba doi itu mulai mendengar ada suara-suara yang bersumber dari dalam rumah kakeknya itu. Doi coba buat cari sumber suara itu dan rekam pakai infonya. Perhatikan video yang ini baik-baik. Estamos aquí en la casa de mi bisabuela, su abuela. ¿Qué es eso? Su abuela luz. Eh, esa es la casi porque Y el baño está allá. El baño mi hermano quiere hacer pipí, pero el baño está allá. Y mi abuela nos dijo que cuidáramos Mi abuela nos mi abuelo nos dijo que cuidáramos estás aquí? Presenta ante nosotros. Sí, si estás aquí, presenta nosotros. Somos tus nietos. jujur ya gua sendiri juga nggak terlalu jelas sebenarnya penampakannya itu yang mana tapi yang pasti kedengaran berkali-kali suara teriakan histeris dari orang yang ngerekam video ini dan juga kedengaran suara orang-orang yang ada di sekitarnya yang juga kayaknya ketakutan gua juga sempat ngeliat ada beberapa kali penampakan bayangan hitam dan juga barang-barang yang kelempar selain itu gua juga mendengar ada suara-suara yang kayaknya kedengarannya agak asing ya So apakah sosok berwarna hitam itu adalah sosok penampakan yang dimaksud sama orang yang ngevideoin video ini so. so seorang ghost hunter dari Meksiko diminta salah satu viewersnya buat datang dan visit ke sebuah sawah yang katanya terkenal angker. Areal itu adalah areal persawahan yang sangat luas dan jauh banget dari pemukiman warga. Mereka keliling di situ cukup lama tapi mereka sama sekali nggak nemuin ada yang aneh. Sampai pas mereka udah mau udahan dan closing videonya, tiba-tiba mereka ngeliat ada sesuatu di kejauhan. Ada sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang. Yang kelihatan berdiri sendirian di tengah ladang di kejauhan. Kalau gua berarti ini ya, sosoknya itu kelihatan kayak mirip banget sama penggambaran sosok Badini di Indonesia. Dua Gosanter itu sama sekali nggak menyangka kalau mereka bakal ngelihat penampakan sejelas itu di depan mata mereka. Jadi mereka benar-benar shock dan panik. Dan mereka juga buru-buru cabut buat keluar dari areal sawah itu. Ada beberapa teori dari virusnya yang bilang mungkin aja sosok yang tadi itu cuman scarecrow atau orang-orangan sawah yang dipasang sama petani yang menanam di situ buat nakut-nakutin hama burung yang bisa membahayakan hasil panennya. Tapi nggak sedikit juga yang percaya kalau sosok yang tadi itu ada penampakan yang real. So, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini.